Halo, guys, selamat pagi, pagi lagi, pagi, pagi. Oke guys, kembali lagi di channel saya Leleco. Nah guys, untuk dua hari belakangan ini saya upload video tentang bagaimana cara menghasilkan kripto, bagaimana cara menghasilkan Bitcoin dari sebuah game. Tapi di video saya kali ini saya mau bermain sedikit berbeda ya, supaya tidak bosan buat kalian yang nonton video ini. Dan kali ini kita akan bermain game game ini adalah game yang paling bagus ini ya ini adalah game fighter sky combat di game ini kita akan melakukan apa ya perang menggunakan pesawat tempur gitu jadi buat kalian yang pecinta aviasi atau pecinta perang perang udara gitu ya kalian bisa nonton video ini sampai habis ya guys dan jangan lupa untuk tinggalkan like ya guys share dan subscribe lah untuk mensupport channel ini guys oke kita lanjut aja ke gamenya ya guys ya dan seperti kita lihat ini ya, ini pesawat saya nih guys pesawat saya ini dengan motif kemo ini adalah pesawat saya dan kita ini di level paling kecil ya hanya level 6 tapi di sini kita ingin mencoba gameplay dari game ini gitu kita langsung mulai maju perang aja nah guys ini tuh game online ya jadi kita tuh mencari musuh secara online bukan bot, bukan komputer lawan kita tapi real human gitu yang bertanding dalam pertempuran. Oke guys, kita udah masuk ke dalam pertempuran nah. Nah ini dia dalam pertempuran udaranya. Oke kita ada dalam pertempuran. Seperti yang kita lihat ini ya, ini amunisi kita nih, peluru kita kitanya ada dua nih. Dan dua-duanya ini termasuk peluru kendali gitu. Jadi dia bisa mengikuti musuh. Dan nah itu ya merah-merah ini lawan kita tembak aja nih guys ya. Kita udah lock ini ya. Kita tembak aja. Oh, belum bisa ya sepertinya Karena ada ini ada Benteng-benteng ini yang menghambat Peluru Aduh ini mapnya ini sedikit rumit ya Oke kita tembak aja Dua tembak roket sudah muncul Oke mantap Kita tembak lagi Waduh guys sepertinya kita sudah terlalu maju ya Kita sudah terlalu maju di markas musuh Kita balik dulu kita balik dulu ya Sepertinya kita sudah terlalu maju banget tadi ya Bahkan teman kita ini Belum nampak di mana gitu dan guys ini situ saya melakukan tim deathmatch gitu jadi lima lawan lima gitu guys ya waduh roket kita terlamai saya ini ada dua musuh oke okay, kita tembak lagi ya guys ya kita ambil peluru kendali oke okay, semoga kena mampus yes kena satu Ma masih hidup ternyata guys kita masih hidup wassalam wassalam kita harus manuver dulu sedikit ke kanan ya ternyata mereka memiliki jet tempur yang sangat tebal ya guys ya. Kita cari lagi dulu mana musuhnya. Ini dah Oke kena juga. Kita pasang roket. Jeder. Oke kita sudah kill satu pesawat. Kita udah jatuhkan pesawat. Dan ada dua lagi nih. Waduh amunisi kita sudah habis ya guys ya. Amunisi kita udah habis. Oke dua udah kena. Oke amunisi kita udah habis. Jadi kita harus balik dulu guys. Kita harus balik dulu. Kita harus balik dulu ke lingkaran war ejo untuk menambah amunisi gitu. Nah ini lingkaran hijau ini kita harus balik dulu ya Untuk memberi emunisi Setelah ini kita langsung Barbar -bar aja seperti ya guys ya Kita akan barbar -bar langsung datangi markas musuh ya Sebelum waktu habis kita langsung barbar -bar aja Kita harus bisa bener-bener manuver terbaik Waduh ada rudal ini guys Waduh dikejar rudal kita sini Waduh dikejar rudal Oh my god saat kita kena tembak Oh my god kita masih bertahan guys Kita masih bertahan ini Kita masih bertahan untuk mempertahankan pesawat kita Oke kita balik untuk menyerang Mampus Kita balik untuk menyerang Dan sepertinya Satu udah mati Astaga kita ternyata kena rudal guys Dan ini adalah yang menjatuhkan kita Kita lanjut lagi ya guys ya Kita lanjut lagi Udah dua, Kita lock dua. Ini tuh seru banget ya guys ya Apalagi di tengah kondisi isu yang lagi perang gini tuh ya Seru banget itu Bermain game-game perang seperti ini Apalagi pesawat tempurnya ini hold up, hold up grafiknya ini bagus banget ini dengan dengan permainannya tidak terlalu ribet gitu seru lah pokoknya, jadi kalian bisa mencoba aja sky combat di android ya guys ya nah ini ada dua musuh nih guys, kita tembak rudal langsung ya kena satu oke mantap, dua-duanya kena kita coba lagi rudalin satu tunya waduh ini agak sedikit sulit nih, nih ini kita nih udah terlalu maju ya ini kita udah terlalu masuk ke dalam area markas musuh ya guys mudah-mudahan kita nggak kena rudal Oke, mantap kita tembak dulu lagi waduh udah terlalu maju udah terlalu maju seperti kita harus mundur dulu ya mundur mundur mundur nah, ini yang enaknya di map ini tidak ada serangan dari darat gitu tapi kalau pernah saya tuh masuk ke map yang padang pasir itu ya itu ada serangan darat tuh guys bukan hanya yang kita lawan ini bukan hanya pesawat aja tapi serangan darat itu juga ada gitu jadi kita harus bisa jeli mata kita berlangsung ya, astaga mampus cerita gagal dalam memanuver Tembak dulu dua nih, ya. Terus kita pasang roket kendali, oke, seperti yang mati. Waktu kita sekitar satu menit lagi, kita harus bisa bunuh musuh. kita harus bisa bunuh musuh, gimana nih ya? Gimana nih ya? Oke, mantap! Oh ya, guys, maaf, ini sepertinya bukan tim Denmark. Ini kita dead smart, jadi kita di sini semua musuh. Kita nembak, gimana lawan gitu ya? Hey. Oke mantap kita udah bulan menembak musuh ya Dua ada tumbang Sekarang kita tumbangkan lagi dua ini Kita harus bisa manuver lebih kencang ya guys ya Karena waktu sekitar 30 menit lagi Kita harus bisa langsung aja nih guys ya Kita barbar -bar aja nih guys ya Kita barbar -bar, Waduh hampir ya kita menabrak tebing ya guys ya Kita hampir menabrak tebing guys Kita barbar -bar aja nih kita barbar -bar. Kita cari dulu mana musuh Kita manuver terbalik Oke mantap Waduh kita dikejar rudal guys kita dikejar Oke sembilan Oke mantap kita tembak aja guys kita tembak di akhir pertandingan waduh serem mantap akhirnya kita memenangkan pertandingan guys kita mendominasi dengan poin terbanyak ya guys ya, Thomas Ribon dengan poin 106 kita sudah membunuh sudah menjatuhkan enam pesawat tempur waduh mantap gitu ya Menarik kali guys ya Menarik kali Kita ini seperti apa ya Seperti kita tuh bener-bener dalam battle file Dalam angkas Dalam udara yang bener-bener perang gitu ya Terasa banget itu Apalagi tadi grafiknya tuh bener-bener menarik gitu Jadi buat kalian Saya ulang lagi Buat kalian yang suka game ini Kalian bisa langsung download aja tuh Game Sky Combat di Android Kebetulan saya menggunakan Android Dan kalian bisa uh, Langsung play aja gimana gratis Tinggal main dan sangat menarik jadi bisa, kalian bisa download dan langsung main aja guys ya dan seperti yang kita lihat ini ya guys ya ini tuh ada juga item yang beli tapi kalau user ataupun player gratisan dan seperti saya ini sepertinya nggak uh, tanpa membeli mem, men, tanpa mengeluarkan uang udah menarik gamenya ya ini tadi pesawat kita kita lihat ini ya guys ya ini tadi jack tempur kita ini dia ini adalah uh, peluru kita ini adalah senjata kita yang kita bawa bersama pesawat kita kita tuh memiliki dua senjata-senjata ini peluru kendali peluru kendali ini otomatis untuk mengikuti lawan nah ini guys ini mantap ini ya nah ini ada dua senjata kita ya guys ya mantap banget game ini guys jadi buat kalian tertarik dengan game aviasi ini buat kalian tertarik dengan game perang-perang seperti ini kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian ya guys ya dan kita akan buat video berikutnya tentang game ini jadi kita akan Uh, mainkan game ini terus, dan kita upgrade episode kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan untuk di video berikutnya, kita akan coba lebih barbar -bar lagi dari tadi, ya guys. Ya, kita tadi uh, masih belum barbar, -bar, tapi di video berikutnya kita akan barbar -bar lagi main game ini. Oke, okay, jangan lupa untuk subscribe dan...